bersyukur pada Allah setiap berdoa untuk semua orang percaya Mazmur 136 ayat 1-3 bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Allah segala Allah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Kolose satu ayat tiga sampai enam: "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil." Yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya Dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya Filemon 1 ayat 4-7 Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku Karena Aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku.